Hai nice. kalau juga dari mana ini ratu aku Bandung Bang Oh Bandung waktu namanya sama ini ratu aku Kak kira Kumbang, ini waktu. cewek Aduh <laughs> Emang tomboy aku ini cewek Waalaikumsalam lho, tomboy Masa lalu <laughs> Kau masa lalu sih, Arudi bukan masa lalu. Masa depan orang cina. Eh, kau masa depan orang siapa tahu kan ini masa masa depan Arudi. Lagi ngapain ini? Lagi live ya? Bentar. Duk, Abang kaguman. orang mana? Abang orang mana? Saya. Mm -hmm. Saya Jawa Timur. Namanya kenapa kayak gini pakai akun orang ya? enggak dong aku tuh cewek cuman tomboy Oh aku kira cowok ngondek enggak aku nih cewek genderku cewek cuman memang dari kecil aku suka main sama cowok-cowok gitu harus <laughs> di sehat Arudi gimana udah pulang kerjanya belum ditap-tap layarnya, di layarnya guys guys tap layar itu paranoid katanya yang sebelah paranoid bukan paranoid yang suka memang, di pinggir laut oh kayaknya bukan di pinggir laut di tengah laut nih tapanya nih itu pengikutmu ada yang kenal aku nggak? Gak ada masa nggak ada I, banyak banget followersnya aku aku follow ya abang blokir aja ya Aduh <laughs> blokir aja <laughs> ih di sebelah mah banyak banget tentunya uh, followersnya pasti ini mah udah banyak juga sultannya juga ya kan masa nggak kenal saya padahal aku seliworan di tv loh Tahu, Eyang. Enggak tahu, aku tahu. Terima kasih, giftnya berkas yang selalu. Ada terima Apanya kasih, Eyang. berkas selalu. Ini yang kalah, ngapain ini? Yang kalah ngapain ya? Bebas deh, minum aja. Minum apa? Minum air. Minum. Cemberan juga bisa. <laughs> Ke cemberan itu ada cemberan itu kolam. <laughs> Ngadi-ngadi abang nanti aku yang kalah gimana, Wei? <laughs> Jamah saliewaran dunia goib, coba. Hah? ayo apa? Saliewaran. Dikipsing adong aku. Saliewaran itu apa? Yang cembel. Dikipsing merendah aja. Nggak tahu loh, aku beneran. <laughs> Abang suka di TV, enggak tahu. Tuh kan benar-benar. Aku tuh pemerannya ikatan cinta. Masa enggak tahu sih? Oh iya, iya. Beritahu aku. Mas Al ya? Aku tuh suaminya Andin. Mas Al, ah, benar. Aku soalnya bukan pecinta sinetron. Oh, pecinta apa? Sinetron. Korea? Aku pecinta Tiktok. <laughs> Tiktok dong Iya suka di TV pas mati lampu. <laughs> eh yang ya terima kasih gift-nya, berkat selalu. Satu lain oke, okay, jangan Bang Adi, welcome. Udah pernah dapat kip singa nggak? Apa? Udah pernah dapat kip singa enggak? Singa, udah sekali. Hmm. Ini, sultan Kugi, yang uti ini sultanku ini, Hi, yang Halo, uti cemblek sultan. ini, sultanku ini. Halo sultan, mampir ke sini dong sultan. Prokidul. Hmm, pernah sih dulu? Lah itu pemerannya yang jadi jaga tarut itu aku. Film dulu ya? Iya. Gak aku lupa kayak gini deh. Apa uh, sih? Umur beda, umur beda, umur beda, umur gimana ya? Kan aku masih muda, umur berapa sih, sampean? <laughs> <Yes, laughs> <nih. laughs> Siapa itu? Ginanjar, makasih. abang ginanjar? Jadi minum enggak nih? Yo, oh. bentar, pertandingan dua kali lagi. <laughs> Okay. Makasih ya Abang Ginan, berkah Abang Ginan. Tep-tep layarnya, Guys. Dibantu, Guys. Di singa ya gak apa-apa, macan ya nggak apa-apa, Guys. <laughs> Tep-tep layarnya ya. Macan gak ada, om, macan. Kada macan adanya Ferrari, kereta api, kalung elang. Kalau itu pada pada bikin apa? Pada bikin status mau give hi hi apa hl ya? Itu yang mana ya? Kok aku nggak tahu. Apa give apa? Iya nggak tahu makanya nanya. Sama umurnya berapa? Kalo kalah dia ngeles dia ngeles ke angkot. <laughs> oh benar. Umurnya berapa sampean? Aku ada aja. 40. Eh paling 30 berapa gitu itu. Eh belum lah. 95 ya? Kelahiran 95 ya? Mm -mm, lebih dikit. Tapi dikit Ginanjar, berarti 94, kakak. bukan Gianjar? Walikum Gianjar, oh Gianjar, oh ya udah tuh salah dikit ya maafin ya abang Gianjar. Rodoana yang tadi Iji. yang yang kasih kiss itu ya abang Gianjar itu? Oh iya. Eh udah follow Praku, aku udah follow. Kalau 94 berarti umurnya? Berapa sembilan empat? Berapa tujuh? Beda satu tahun dong sama aku. Maaf, Cianu, emang berapa satu tahun. Aku 94 Oh, berarti kita jodoh ya? Ah, abang mah satu tahun sisanya kali. <tih> <tih> <tih> <tih> oh, ya iya kan? 28 cari ngasih Rundi I guess di tetep layarnya guess salam bergabung hati-hubung adik filing mana ini selan pada kabur semua ini abang-abangnya mirip ini mirip mimi peri Kok meme berry, meme kan aku tampan. Iya gitu sama. Sama tampan cantik. Masa masa cantik sih kayak gini, yang gagahnya gak gini kok lo. bajuku aja serigala loh, serigala berbulu domba Bajunya serigala, tapi hatinya Hello Kitty. Oh. <laughs> lo saya ini pergilat lo. Jodoh orang sebelah sama Blorong cina. Oh jodoh, jodohnya nyeblorong ya, abang kartu. Bukan, saya pemain film, aktor. Pasti ini aku pernah eh, tapi diingat-ingat pernah lo pernah nonton aku. Jadi pas ada adegan mati gitu kan, ketabrak gitu kelindes pasti abang yang nongol ya. loh aku yang nyopir, jadi aku yang nabrak ya, Berakhirnya ditabrak Bukan kau <laughs> Orang Bandung itu cantik-cantik ya Orang Sunda itu cantik-cantik Enggak, ini filter doang Tapi orang Bandung itu terkenal cantik-cantik Ya sih yang cantik-cantik Yang gemah, biasa aja Biasa aja, banget, nah, jangan lupa. begitu bang Nanti hidung, nanti hidung aku terbang <laughs> ya gak apa apalah terbang Biar kayak drama kolosial Drama kolosial apaan Dukun gak bisa nebak ngakak Dukun, oh suka jadi peran Dukun Dukun beranak Bukan Dukun, aku tuh pendekar ya, di film Kalau kalah suruh nyungsep tuh Ba, abang katanya kalau kalah Abang harus nyungsep. Lah kan aku udah menang tadi. Aduh. Wow. Siapa menang itu tadi, itu? tadi? Menang. Siapa itu tadi tadi? Oh, Makasih. Siapa yang ngasih Kak itu, Kak? Ini. Banyak lah orang baik aku ada abang Ganjar sama Arudi berkah ya abang-abangku yang baik hati gimana jadi nyungsega dia Bukan aku yang menang yang tadi kan aku udah menang coba coba lihat ini aja deh lihat muka cantiknya gimana coba ini kayaknya cewek kan gini Ya kan kalau senyum kan gini. Dia kan suka. Ya, ya. Cewek kenapa sih kok suka gini sih? Maksudnya eh, bibirnya kayak gini. Jangan kaya kayak gitu, kayak gitu. Gimana gini? Heeh. Hmm. Enggak, aku nggak suka gitu. Enggak cewek-cewek ala-ala itu kan suka kayak gitu. Kayak cemberut gitu loh. Tahu. sejermu nih menteri. Enggak ini bukan filter. Memang kulitku putih, Itu semir rambutnya pakai brown enggak, Kak? Enggak, aku enggak semir rambut. Apa? Aku suka main layangan di luar di sawah. Enggak <laughs> main layangan Tapi... nanti langsung aja langsung uh, merek kecoklatan gitu, merah kecoklatan. Warnanya bagus. Ini bukan filter gas, asli guys ini. Di tap-tap layar lagi, lagi, yang udah tap-tap ini Agung, Big Blenggur, Si DHI Erwin, Azam. Makasih, Bang Gian. Enggak itu kok nama saman ratu Kania itu gimana ceritanya? Kok ada ratu-ratu ingin menyaingin saya? Awalnya sih iya. Tapi kesini-kesini kesini, kan ini mau nyari raja di TikTok gitu. Kebetulan Jadi, aku raja. Ya ada pasangannya, kalau ada ratu kan pasti ada raja gitu. Harusnya itu namanya raja loh di situ. <laughs> kalau Sama kamu, aku rela tak jadi Raja-raja beda dari raja, raja, raja beda dari Bidadari. Kan raja raja bukan raja kamu. Bukan kamu, beda darinya, aku. rajanya. nya cemak jama Ini, ini ini, iya, iya, imut gitu, iya, Raja bidadari maksudnya yang raja aku guys. Bidadari eh kanianya. <laughs> raja halu. Kalau nap jam berapa aja gak? Apa? Kalau nap jam berapa aja? enggak hmm, tentu bomutmutan ya sama aku juga ya kalau nggak ya kadang, kadang malem, hmm. tiang, mau, gak kadang-kadang malam sore kalau siang jarang siang masih bocil kakai bocil gak itu. tuh bocilnya seusia gimana tuh bocilnya tuh Ini Sultanku kemana, guys? Kak muncul ini Sultanku ya, ini. Biasanya ketik jam segini kan masih jam kerja. Iya mungkin. Makasih bagian. Ayo, guys dikit, guys. Aku pendukung Muri. Sampai, es suka santai, Jacks. Ramal dong Bang, dia jodohmu apa bukan? Ini kita disuruh ramal ini. Oh, kalah lagi. Lagi lagi. Makasih Bang Gian. Berkah ya Bang Gian ya. Lagi nih lagi. Ah, abangnya enggak sporty, Pak. Enggak apa, yang kalah ngapain? Enggak ini abangnya kayak enakan. gimana yang ringan cium-cium tembok Apa? deh yang gampang anu aja deh aku tak cuci muka ke kolam air kolam gimana boleh ada ikannya soalnya mm -mm. ada ini ini pertandingan ini ya iya yeah. jadi yang tadi gak kehitung cuman kita ngitung yang ini dari sekarang Ya. Yeah. kalau aku yang ngalah kalo... aku Ya, cuci muka lah. Cuman, <laughs> Iya. <laughs> ya. gimana? Ya udah deh. Oh, Oke, okay, ya, pilih. Ya, pilih. Ya, cil dulu. Oh, okay. Dia, <laughs> ayo, guys, Itu. di layarnya, guys, biar Mbak Ratu kan niat. Dia cuci muka nanti. Kalau aku yang kalah, aku cuci muka di sini. Ini ya. Ini ya. Iya. Yeah. Oh. Ih, cuci muka. <laughs> Aduh, aku takut loh. Takut aku. Nanti aku udah mau aku terimakasih. Nanti-nanti iya. ingin gitu ya. Ayo, Kes. Kita saksikan perlatukannya cuci muka. Ayo, saksikan aku cuci muka. langsung aku bawa ke kamar mandi sama handphone-nya nya berlanjut aja. Udah oh, pernah ke Malang? Berani, berani ngomong kayak gitu berarti Sultannya udah masuk gitu ya. Enggak. Kakak Bandungnya di mana? Aku di Buah Batu. Banggian. Banggian di mana? Ayo kes Dikit kes Waduh, biar diil. kalian nggak mau tah lihat. Kak Kania itu cuci bantuin, muka, baru di... baru di... Banggian, bantuin ya, muka, aku. Guys. Jangan sama aku cuci muka. Ayo, guys, kecuali ngerjain nih. Harus di kayak kemarin mau Lo, kamu nggak pengen? nggak pengen lihat Ratu Kania cuci muka. Makanya, menangin aku. Bekasi, kakak Oh, Bekasi. Makasih yang udah tep-tep. TikTok kan udah mulai kapan nggak? Apa? TikTok kan udah mulai kapan? Aku udah lama sih, udah ada 3-4 bulanan. Masa kesayangan dikerjain? Ih, wajib kesayangan nggak tuh? Aduh, aku jangan pede dulu nih, jangan pede dulu. Nanti dibom tuh sebelah tuh. Ayo guys, di tap-tap guys, karena ini yang kalah bakalan cuci muka. Makanya, kalian gak pengen lihat cewek cantik cuci muka. Ayo, makanya menangin aku. Dibantu tap-tap layarnya. <guluh> Aku belum pernah loh, aku cuci, cuci muka kayak gini. Tapi tetap Cerang cantik kok. Enggak maksudnya Tapi paling misalnya coretin muka apa gitu. Oh, biasanya coret coret muka. <laughs> makasih ya, kau coret muka. pernah pernah. Soalnya aku At terima tantangannya, aku kira kan udah pede gitu bakal menang. <laughs> Tuh ya, Tau yang kalah. Wah ini turan ini. Makasih ratu kania curang ini setiap iya, mau enggak. menitnya selalu habis menitnya mau selesai itu mesti menang Nge ini ngecet ini mas ngepem sendiri ini kayaknya eh enggak, enggak, adi. Adi. enggak aku enggak, aku, enggak, aku enggak punya koin koin aku tinggal berapa ya tinggal 60 koin doang habis tadi dibagi-bagi ges ayo guys. ayo guys. kalau kamu nggak pingin lihat ya cuci muka <SILENCIN> aduh aku takut-takut deg takut, dekan nih takut-takut nih kalau abang makan cuci, cuci muka udah biasa ya aku malu luar biasa Iya was di bom Arno di agi <SILENCIN> <SILENCIN> ajir aduh masya allah makasih Aduh agi ganteng ini ya ayo mm -mm. tuh ada ada lukutnya deh itu kemukain lihat mukanya handphonenya tuh <tuk> Nuh, kita lumut uh. Uh. Wow, hadir, nah, kita lumut-lumutnya. Aduh, Wah, buat dikerjain ini nih sama. Gini baru sportif. Ini baru bagus sportif nih sportif namanya. Ayo, ini lagi ya. Pokoknya yang kalah cuci muka ini. <tuk> <tuk> Ayo guys, ganti sama aku yang cuci muka karena nggak tahu. Oke okay. Aduh deg-degan nih deg-degan Jelas aku yang menang kalau ini Karena kan orang-orang ya. penasaran Kak Ratu Kania ini cuci muka gitu Ayo guys menangin aku biar hmm. Kalian lihat di dadari cantik Ratu Kania cuci muka Eh hey, aku mah tiap hari cuci muka bang <laughs> Gak tapi kan di live kan nggak pernah. Itu tadi kolam kayak ada yang ter, apa yang naon sih itu teh yang kayak ada yang ngambang-ngambangnya gitu ya. Itu lumut namanya. Oh, bunga lumut. teratai. Bunga teratai. Kirain lumutnya. Makasih ya, Bu. <laughs> <Rudy. laughs> Aduh, tau gak itu muka ada lumutnya. nggak <laughs> lah nggak gatal. ndak dong kan bersih itu. kan airnya ganti terus. Hmm. lah, lumutnya kan buat makan ikan. oh emang seganja dikasih lumut gitu ya? yo enggak sih memang. makasih agian. cap dibantu cap ayo cap dikif capian oh, menangin. Kalau di aku mah ada lumutnya gitu, berarti yang udah lama nggak dibersihin gitu. Anu, biar emang buat makan ikan sih. Oh, emang Sama sengaja ya. gitu ya? Iya. Ini cara baliknya gimana sih? Balik apa? Balik kamera. Ini loh. Emang sengaja sengaja hmm, ya bukan bu biar nggak panas sekarang kan apa ikannya sembunyi di sini mm -mm. abang nggak ikutan sembunyi di situ <laughs> ya nanti aku malam jadi ikan <laughs> ikan ini dong ikan pasti ikan cupang ya bukan ikan mas itu loh ikan cupang yang suka nempel itu di leher <laughs> juga suka kalau itu udah duluan ya kak Cina mau keliling dulu eh jangan dulu, bagian diam dulu ih Manggian yes, suka begitu lihat ratukaninya cuci muka belum, kenapa belum lihat, menangin aku? belum lihat aku cuci muka nanti ayo guys kalau kamu lihat aku cuci muka itu biasa kamu kan gak pernah lihat cewek cantik cuci muka makanya menangin aku 69, waduh 69 ini. Suka aku dengan nama ini. ya udah deh Bang Gian. Terima kasih ya Bang Gian ya. Semoga sehat selalu lancar rezekinya abang Gian. Satu kita dari. Jaga lembak. <laughs> Aduh aku jadi gak glowing. Habis dibuka jadi... Suci. Cinta, ha, ha. adakah cintamu? Ah, Enak, kan? ha, ha. Cocok udah jadi penyanyi, Bang. Penyanyi kamar mandi. Biarkan cukup saya yang bisa lihat kuka, naturalnya muka. <tian> iya, menangin aku guys biar kamu tahu. Iya, hmm. tapi tetap aja muka juga kan filteran doang, enggak di. pagi. Aduh deg-degan, oh, aduh <tian> deg-degan layar <tian> guys. Ayo guys, dipatu guys. Nanti kita cuci muka bareng-bareng di Arudi ya. <tian> Kalau males aku iniin aku eh, aku cuciin muka Arudi dicuciin, pakai iya gini, pakai sikat susu nih kan, megede, ya. <tuh> Anjir, ini, ini mesti ada yang curang ini. Kenapa kok hidup, hidup, hidup, terang Aduh, terang Menang hidup, lagi dikasih 200 ratus juga? Masih-masih Rudi cuci lagi yuk cuci terus-cuci terus enggak pertanyaannya kenapa kok di detik terakhir ngasihnya enggak ada masalah no problem berarti Ayo. dia itu nge-php nge in aku dia <laughs> Ratu misu ya Mm -hmm. Wah. mukanya coba terlalu <laughs> huh. ini bagus nih Abangnya sportif nih jadi semangat kita semangat lagi Aduh aku nanti kalau jerawatan Abang gimana tuh udah muncul jerawat tuh langsung di atas uh oh pastel nanti. Aduh, Abang-abang Ratu terima kasih ya sudah ini sudah sudah sudah apa tuh sudah, sudah menghibur aku. Aku yang paling yang jadi jadi cering, biar aku menang ya gitu lagi. Jadi sering lagi loh aku. <laughs> Kok enggak pakai hijab, babe? enggak aku mau masih bongkar pasang hijabnya kayak kadang Masya Allah kadang astagfirullah gitu. Kak dokter. Biasanya pakai hijab. Aku kadang-kadang hmm. menyesuaikan. Guys, iya, iya. ayo guys, Kamu Aduh, gak pengen sejuk, lihat ratu abu, di muka hari. Aduh. Enak loh. Muka barangnya. abang sejuk sekali. Bayi bajang kalah, <laughs> bayi bajang itu apa artinya? Bayi bajang itu artinya cowok ganteng Oh, oh emang ganteng ya? Ganteng dong Jadi, alian bayi bajang kalah Kalau di aku, bajang itu Oh, bajang itu kayak baja, bajang laut ada tuh bajang laut kan? Apa? Tacak itu. Tacak oh, laut. Kalau pajang bajang itu kalau misalnya kita ada foto gitu kan dibajangin tuh. Oh, di gitu. <laughs> Bukan apa? ujang. Kalau di sana ujang ya? Hujan Ujang. Ujang itu apa? Kakak atau mas? Ujang itu mas. Oh, mas ya. Mm -mm. Aku yakin kali ini aku menang, pasti menang. Guys, <laughs> patut kita kita lihat aja. Hmm. Enggak itu, maksudnya. Bung, Mbak, kenapa sih menangnya? Kupasin. Akhir gitu. Apa? menangnya kok mesti di menit akhir gitu loh iya ya udah namanya juga permainan kan. Yeah. iya ayo guys dibantu biar uh, ratukan niat dia cuci muka kamu kan udah nonton aku dua kali cuci muka ayuri ayo Bonnie. Iya, aku jadi jadi, aku juga jadi putih tuh, kayak abang ratu sekarang. Pakai filter apa itu? Aku ganti lampu ini, kok oh, pakai lighting enggak? Lampu atas, lampu atas, lampu atap. Ya, sepi Ada yang tip ya, kamu dong dia mah filter Siapa aku memang filter aku Kalau yang sebelah mah enggak asli tuh Soalnya asli Guys Basmar Pirangan oh, Udah pernah ke Jawa Timur belum? Belum Paling jauh kemana selain Bandung? Jawa Tengah Jawa Tengah kemana? Jawa Tengah ke laut. Jawa Tengah lautnya Parangtritis, Tretes, Parang Kusumo, Popoh, oh, Brikit. Apa tuh Pangandaran, Pangandaran? Pangandaran itu Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat itu. Berarti yang paling jauh aku ke Cilacap. Oh, Cilata. Cilacap. Cilacap Jawa Tengah, kan? Hmm. Pokoknya jangan ke Cipinang. Hatiku, Cina. Kenapa? Nanti ada yang Minang. Cipinang kan tempatnya orang di pen... Hah? Tahanan Cipinang. Tempat orang apa? Kan tempatnya sel, sel penjara. Tempatnya orang di sel. Oh, di penjara kan, kan, kan tahanan enggak. Cipinang kan Cipinang, di Cipinang juga. Jangan ke Jatim, kan. Ntar didatengin ratu Alia Cak. Iya, ih, ya, kok kalah ya, sih? Iya, sih, Arumudi menanyakan. masuk jahat ta. gitu, ta Arudi mah. Iya, ya, kayaknya yang berjanji sekali sekali. Anjay, aku, aku cium muka nih. Serius, cuci muka. Iya dong, kan katanya sport. Aduh, Arumudi, iya, Arumudi. Iya, panasnya Sportif, kita sportif ya. Enak di kamar mandi. Iya hmm. lah, aku nggak ada kolam. Ada juga kolam orang. Iya, aku mulai ya. Waduh, make up-nya kuat banget. Kak luter ya. Udah, sudah kuat abangku. Wah, make upnya kuat banget. Apa? Make upnya kok kuat banget. Kuat. Maksudnya nggak luntur, nggak luntur. Aduh, aku cium muka, guys, cium muka. Sembari meledak boom, mana dukunnya, mana yang sakit? Aduh, tadi, tadi ada yang lihat gaya aku cium muka. itu cocok Gimana nih lanjutin apa udah nih? Biasanya kalau dua kali lagi dong. Cuman anu ya, dua kali ini bapak pertama, bapak kedua ya. Kayak main Lu? bola itu loh. Gimana? Ya, maksudnya kalau bapak pertama aku menang, terus bapak kedua sama menang, berarti kan draw. Berarti nanti final enggak ada final-final ini berat cuma tiga kali doang ini udah lebih ya udah sekali nih ya Ayo sekali ya. lagi deh sekali lagi ya sekali lagi Akes menangin cash biar apa skin kerennya luntur Hai manggih dahulu hadir cari hadir kembali luntur lah soalnya, oh, anu. soalnya udah pernah dingin, dingin. Ge hadir. jam pinten Raden Jagat? Jam pinten? ganteng, makasih. Jam, binten, jam jam berapa nanti? Cari-cari jawaban misteri. Haduh <laughs> dikit guys, patutnya gift guys. Yudi ditep lagi, tetep lagi guys. Ini yang terakhir ya. Ya. Jangan lupa saksikan Java Misteri Ribon. Kapan kapan Java Misteri tayang? Perningali grup siap. Biasanya kalau live ngapain aja, kak? Uh, Nyanyi-nyanyi atau gimana? Ya kalau live malait lah, diem. Nyanyi-nyanyi atau gimana? Enggak, enggak nyanyi. live doang, play play doang. Aku mah, tiap hari live enggak? Live, tiap hari, tapi enggak tentu waktunya doang gitu. Aku kalau... kalau. oh gitu. Nanti malam buat sama stem dicabu, Ungde. Terima kasih Jawa Mesri berkah selalu. Give nya, Lain ini Sultanku datang udah. Oh Sultanku udah pergi. <tuh> <tuh> Basuro Tan Griyo nih. Terima Ayo, kita kasih kita Jawa Mesri. Oke guys, tetapin batu-tetap ya. Siapa ya. Misteri Official Ribbon? Aku kalau malam rame, Kak. Apanya? Kalau malam Kak. Kalau malam. Iya. Ya. Berkat selalu, terima kasih. Langsung followersnya juga banyak gitu aku mah biasa aja mau malam mau siang juga nggak ini kadang rame-kadang enggak gitu viewersnya juga apalagi sekarang kan ada kotak tuh itu yang nonton berapa desa men 8-8 oh, <tuh> Jawa Waalaikumsalam monggo nggak hadir berapa banyak dong abang, berapa? abang berapa 100 banyak lebih ayo di lagi guys bantuin tetep. Tri ribida dari kondi kui tanya siapa ratu kania atau aku kalau ratu kania dari Bandung guys namanya sama ya Rami mengujat kak aku pengen jadi muridnya samian boleh nggak? waduh Berak, Guys. Terima kasih Java misteri berkas selalu. Penontonnya oh iyalah. Itu follow biji kan? Kalau sampe uh, live aku di malam hari nanti follower sampe nambah. Live gimana? Ya maksudnya Mau PK manggu. kayak gini lho. PK PK oh Boleh, Cuma boleh. Cuma kan aku aku kan enggak tahu jam sampai semen live. Aku oh, paling dari jam 10. Ah, enggak ini sih enggak tentu juga. Ada kadang dari jam 7. Makasih Bang Java. Biasanya kalau live sama siapa? Apanya? Kalau pas PK kayak gini. Siapa aja yang yang ini yang ninvite. Tergantung yang ninvite. Kami hujatan kalau sebelah, Kak. Hujatan apa? Aku tembusin dua, Kak. Iya, iya tembusin. Ah, jelas menang ini aku. Iya. <laughs> Wah, luntur ini mukanya ini. dah udah dulu ya. <laughs> Kak, cuci muka dulu. Enggak, enggak ngaruh juga cuci muka dan juga. Iya, iya. Ya, dan salam kenal ya. Terima kasih ya, Abang. Iya, aku bingung Terserah. panggilnya Abang, Mbak apa? Terserah mau manggil apa. Sekali lagi, Cenaka. Siap. Oh, sekali lagi. Sekali lagi katanya, Bang, tuh. Iya, dah. Oh, berarti mau dibantuin nih, aku mau mau dibantuin sama Abang baru nih, Abang Andika nih. Lumayan yang nonton sama cuma delapan orang. Iya delapan sembilan. Aku paling banyak gitu. Biasanya aku cuma empat ekor, lima ekor. Serius. Iya. Buti kodok. Aku melihat. Panggil bayi bajang aja kak. bayi bajang. Apa sih arti bayi bajang? Ayo di tepin kakadikamu. Mbak Andika mana? Kakak asal mana? Aku Bandung, Mbak Andika. Sama kalau sering PK sama aku nanti followersnya sama naik gitu. Semoga ya, tapi apa sih hmm, followers? Emang ngaruh ya banyak followers? Ya ngaruh lah. Ngaruh. Romu bukaan cak. Rom apa mbak? Bisa sering PK Ayo, ayo. Sembusin Lagi 20 PK. Kak Bandung mana Kak Bandung ee, bubat Guys, Bantu guys, Bantu tap-tap layarnya guys Aduh, Masih, aku tak cuci, mandi, cuci air biasa ya, sang pemenang, menang, makasih Aku follow yang sih, cuci-cuci muka Gimana kita live bareng, kapan? Oh, oh. Wi makasih abang berkah orang baik gak usah mau kak entar ikut ke hujat apanya yang ikut ke hujat enggak kita mah ini seru-seruan aja ya seru-seruan aja kita siapa yang mau mengucat cewek cantik itu lu siapa Hmm. yang iya yang iya Muka, orang baik berkah selalu berkah berkuah orang baik apa It, up, yang nonton live itu kak kalau malam itu karangan semua kak karangan semua yang hadir apa karangan itu apa karangan itu ya cowok buaya Siapa yang Olah nontonin ngerti. Abang? Iya. Hmm. Kalau malam tapi. Oh, nanti ya nanti kalau coba Sama-sama ya, iya, kita. Iya. Kalau sama-sama kita bareng-bareng live kita PK lagi. Iya yeah. Kan nanti kalau iya. Dari Daripada enggak ada temen, temen juga live. kan kita live-nya mending kayak gini aja. Iya, kan nanti mending ada mending notifikasi di tempat sampean ada-ada-ada pamit Yipana, ya cari iya bote kodok. mau kemana bote kodok? itu gue singa nya bote kodok. gipsing Gip macan aja udah macan sama singa beda we? ya beda tips singa gips macan, macan. Ada. ada juga story adanya elang, kucing, ini apa ini, serigala apa anjing sini? Terima kasih, abang pemenang, berkah berkah orang baik. Tuh udah kalah, berarti aku kalahnya tadi satu kali doang ya? Iya, berarti kan draw. kan tadi aku menang. <laughs> <laughs> serigala itu ya serigala. Ada lagunya loh Apa? Rupanya engkau serigala yang berbulu domba. <laughs> Tahu lagunya enggak? Iya, serigala berbulu domba. Segala berbu berbulu hiu. Salam kenal kaji Jepara Jawa Tengah, salam kenal juga Jepara Jepara itu uh, kota ini ya. bagus pada bagus-bagus tuh, ukir para tuh. kita <laughs> ya, lanjut. <laughs> bantu di tep yuk bantu ditep-tepin lagi yuk. promo promo Kombo-kombo ya. terus nih, Abang, makasih ya, Abang. Abang pemenang. Abang misterius, terima kasih banyak. Eh, kombo rp tuh. <laughs> itu yang nonton Menentus berapa sekarang? Segala berburu ayam kabisa bisa, bisa. Apa? Yang nonton berapa punya belas. 14 <laughs> Kalau awalnya itu apa Dari tap-tap juga tuh Udah banyak kalau penontonnya banyak Sek Enggak kan aku semenjak ada kotak Kan sekarang musim kotak tuh Jadi penonton itu udah pada pinter Sekarang itu Dia menjadi yang ada kotak begitu Mm -hmm. Aku kan jarang ada kota kadang ada, kadang enggak. Iya, aku iya, pindah Rene, rio Real, apa artinya tuh? Ada udang, <laughs> kan? Aku, aku cuci muka. glow up malah lebih bagus, loh, lebih bagusan cuci muka. Cuman, eh, uh, skincare-nya pakai apa, Kak? Dokter, krim dokter aku. Oh, krim dokter. Ya. Yeah. Kak kalah dukun nih. Eh. <laughs>